Ini ada ikan-ikan, ternyata di setelah diamati ada tiga jenis ikan di sini: ada ikan mas, ada ikan nila, sama ikan gurame. Sekarang kita sudah sampai di objek wisata fakal yang, yang ada di kota Brinyo. Ada apa di dalamnya? Kita lihat sama-sama. Kaya -sama. eh, pada ngapain? Makanan mermit, kakak. Makanan mermit. Satu bungkus, 5.000. Untuk cemilan yang ini. Kaya nggak bawa cemilan dari rumah. Hmm. beli dari. beli tadi. Ini timulan kita. Oh gitu ya. Rasanya apa tuh kakak Ini kayaknya rasanya, rasanya cemilan eh <laughs> uh, mocha oh, <laughs> <mongka. laughs> Eh, jangan ngaco tuh. Jelas tulisan sedia makanan ikan satu bungkus 5000. Nih. Mereka bertiga ini menyesatkan. Jangan didengar ya Spradi ya. Kita lihat di dalam ada apa di dalam. Ada apa di dalam? Di dalam ada apa? Kita lihat. Yuk eh halo kakak di mana kita eh bangke loh botol halo kakak di mana halo hai hai hai seperadik sekarang kita maaf kakak gelap ya kakak ya kita cari tempat yang terang terang iya gelap kakak Hai hmm. nah kalau gini enak di kakak nih. nih nih gini mana nih? kita lagi di Belinyu. Hmm. tepatnya hmm. di mana kado? di, di Pakaliang. jadi seberarti Sekaban. kita sekarang berada di Kecamatan Belinyu, Bangka Utara. saya mau ke satu daerah nama Pakaliang. Pakaliang apa aja yang ada di Pakaliang? Kita dari Sungai Liat dan Pangapina tadi datang sekitar jam setengah sepuluh pagi sampai sini hampir jam sebelas. Tadi sana udah panas, itu yang dibawa itu apa, Kak? Tadi kita beli ini pakan ikan. Ternyata, menurut informasi di sana, itu ada suatu kolam besar yang isinya ada ikan koi dan ikan-ikan yang lainnya. Jadi, kita tadi beli pakan ikan di situ, ada adiknya yang jual, satu bungkus ini lima ribu. Mungkin ini maksudnya eh, supaya pengunjung yang datang ke sini bisa memberikan makan ikannya langsung Oh kira ini tuh, tuh untuk kakak yang ngemil gitu? Gitu ya ah. Rakus saya kak ya. Oh gitu ya Pupuk loh kak <laughs> Pupuk ya Mentang-mentang gitu ya kak ya Oke kita lihat keseruannya gimana Memberi makan ikan eh, Kita lihat gitu ya Kita nih kayaknya bukan jalan akses Eh bukan Akses jalannya akhirnya di situ atas yang uh gak apa apa deh uh Zibu yang ada di Pak Kalian banyak keren deh, sebenarnya kakak lagi ngapain? Kakak ini anak-anak ayam, anak-anak ayam ah. gitu ya. Iya. Mana ini namanya jago? Oh, ada namanya Kak. Ya. Yang kuning itu siapa namanya Kak? Yang kuning ini namanya Bang Alai. Bang Alai, oh itu kakak dari mana? Kakak saya dari nggak kepala pinang kepala mungkin dari tadi eh ada ayu numpang lewat lagi ya Yuh, dadah abang <laughs> dari mana bang oi oh, tuh ada pengunjung juga yang lain kalau nggak sama terakhir kesini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu dan hmm. tidak banyak perubahan sih masih tetap sama ya tetap sama. Kira, kira kira ini ada perubahan nggak nih untuk isi kolamnya tolong mungkin kan udah 10 tahun masih, masih hmm. disini banyak di sini pasti banyak lah banyak gitu ini ikan-ikan ya. generasi baru keturunan ke berapa kayak generasi milenial generasi milenial generasi iya benar sekali oh, gitu. nih ada ada adik-adik pengunjung dari mana nih dek bangkal. dari Pangkal us oh, jauh ya oh ada mamanya juga sama dari Pangkal juga nih Hmm. Kakak, Hai Kak. Ini yang ke terakhir 2011 ribu Sini ya? Ya ke sini. Waktu itu masih kering. Apa nya? kan? Apa Kering, ya. Jadi ikannya sempat di dipindahkan. Waktu itu. tapi sekarang sekarang udah airnya udah. Kayaknya pengaturan air tidak bagus di sini. Malamnya sudah... Eh Kakak, ikannya berbaris ya Kakak ya? Baris. Kakak. Gajinya baru ya Tidak mau ngasih makan, Kak, sekalian? Oh, boleh hmm. Mana? Hmm. Gini ya Mau disuapin? Tuh <tuk> Ada tekniknya Ini, Kakak Lu nggak ngasih Nggak dikasih Nggak dikasih Kasian banget Kakak Lu udah, udah, udah berapa kali ke sini? dua kali dua kali sama ini sama ini ya hmm. tapi luar biasa ya ikan ikan ah oh, anak ayam ya <guruh> ikan atau anak ayam belum <guruh> <guruh> enggak salah di sini cuma hanya ada ikan mas dan ikan koi heeh hmm. iya kalau nggak salah tahun 2011 ke bawah itu kan sudah ada kayak ikan nila ikan koi enggak kelihatan di kelihatan di di karantina kali ya dipisahkan kanan hmm. nila dan ikan mas ikan mas ya Oke, di sebelah ini? Wah, ini style <susuh>? baru Gaya itu gaya, gaya, gaya apa gitu ya? Kita lihat keseruan Kakak yang lagi memberi makan ayam peliharaannya. Oh enggak, jangan itu nggak benar, itu nggak benar, Sprady. Yang ada di sini ada ikan. Kakak yang nggak punya peliharaan di sini. tuh Kakak Iyal, masih semangat? Masih ya. Teman-teman yang uh, pengen ke Pakak yang Ya. Yeah. tujuannya melihat ini. Terus itu sebelum juga pintu masuk. tadi kalau yeah. mau kasih makan ikan. Hmm. Kita bisa uh, beli akan ikan, cukup 5.000 saja kalau lebih dapat segini dan Kita bisa berbagi ya? Berbagi bersama -e -kan -e -kan -e -kan. dengan ikan-ikan Coba -ikan. tau kan mereka yatim biatuan? Oh! Gak ditanya kakak-kakaknya sekalian kartu keluarga maksudnya Oh, kakak saya kira kota kemana gak? Aduh, promo <laughs> ya kakak ya? <laughs> Tapi belum loncing-loncing juga ya kakak ya? <laughs> <laughs> 2021 udah hampir habis. Iya, <risi> udah pertengahan lagi. Iya, 2021 ini udah mau habis. single, single <kakanya laughs> belum keluar juga. single kakaknya belum keluar. Uh oh, mantap, gede-gede semua. Aduh, dudududududuh. Du du. Tuh tuh tuh. Kalau lihat secara langsung enak ya. Pengen pengen langsung dipanggang tapi kita nggak makan ikan itu kakak. di sini original makanannya. original. <laughs> Deng -deng gitu makan. ya, ya, kak. ini kira-kira berapa berapa luasnya? tahu nggak kak kira-kira berapa luasnya? sejarahnya kalau dihitung secara kasat mata kata-kata-kata sampai ke belakang itu kira-kira, mati, dua setengah hektare ya kayaknya gak nyampe deh kakak nyampe lama, udah ada pulang-pulang juga oh gitu, enggak yang di, yang yang dia yang pertanyaan ini kolamnya kayak kira kakak oh, ada, ada setengah hektar ada kayak ini. oh lebih lah lebih ya lebih ini kak kalau kita peningin adanya udah lebih dari 800.000 meter ini lebih ya Dari mana, Boy? Dari pingkong Dari ya. Bengkong, dari pangkal ya? ya? sengaja datang ke sini. Iya, berjalan jalan-jalan lah. Jalan-jalan, udah berapa kali ke sini? Tiga kali lah. Iya, kali ya. Terus, menurut situ, gimana nih suasana sini? Tenang lah, ramailah di sini. Ya. Bikin hati sejuk lah. Bikin hati sejuk, ya. aduh, <laughs> kayaknya lagi galau tuh. <laughs> Dengan nama siapa? Kiki Kiki? Ya. Oke terima kasih Kiki ya, Jangan lupa nanti di Pablo Fanca Oke okay, siap Oke okay. yes. Dengan yes. dengan kakak Erwin Kepun Hai Saya Erwin Saya Erwin Kepun Sekarang lagi di Pakak Liang Pakak Dengan kakak Alu Kepun juga Halo Dengan kakak Iyal Kakak maaf belum launching lagunya ya <laughs> <laughs> Ditunggu deh Spesial Oke mulai Video clipnya nanti sabar dulu ya. Ah, itu formasi apa itu namanya tuh Namanya Taip, ha? apa itu? Oh. Puting. Kakak mohon jangan dipisah terlalu jauh ya. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau dipisah terlalu jauh itu eh, kagak enak dengarnya ya. Biasa. Langsung berimajinasi kakak oh gitu biasanya, <laughs> iya Halo, sebenarnya di kaban. Tadi kita sudah di apa keliling-keliling. Mm. Kita lihat juga tadi ada uh, spiral jalan menuju ke pondok itu ke Jibo. Ke Jibo ya, tuh mm. jalannya ber oh, ya, ya. itu ber berkelok-kelok ya. Bukan berkelok-kelok, berzigzag. Oh zigzag. Ya zigzag. seksi ya. Seksi ya, <laughs> seksi banget itu teman-teman kita, rekan-rekan kita lagi sibuk foto-foto. Mm -hmm. e, kami kebetulan mereka kita juga datang dari jauh dari Pangat Pinang dari Sumenep. jadi jangan jarang. nanti bawah ini ada ikan-ikan. ternyata setelah diamati ada tiga jenis ikan di sini. ada ikan mas, ada ikan nila sama ikan gurame kayaknya sedikit. E, buat kamu-kamu yang pengen berkunjung ke sini, silakan datang ke new nanti arahnya dijelasin di video yang terdekat, jangan ambil jalan terjauh ke sini, nah nanti di depan itu di pintu masuk, bakal ada penjualan pakan ikan, yang bisa kita beli rp 5000 untuk para pengunjung langsung memberi makan ikannya yang ada di kolam so, jangan lupa datang ke Belinyu bagus sih, hanya kalau menurut aku secara pribadi, kalau memang dikasih pengecatan ulang, gitu kan, lebih berwarna, kayaknya lebih, lebih, menarik, lebih ya? menarik gitu ya ah, tapi bukan berarti ini tidak menarik, menarik hanya kita hari ini juga nggak ketemu sama Pengurus. yang jaga atau yang punya dari kakak yang itu sendiri. Hmm. Jadi, kita nggak bisa menggali lebih dalam. Apa sih, kakak kalian itu sendiri? Nanti kita googling lah. Googling. Jadi, buat teman-teman, sebelum datang ke sini, nanti nggak ada salahnya googling dulu. Baru menikmati alam, dan jangan lupa satu hal yang disarankan: jangan lupa bawa makan dari rumah. ya Karena di sini tidak ada yang jualan makanan. Ya. Dicosa panas, kemarau, nggak ada air, jadi silahkan bawa dari rumah. Akhirnya, ada kakak, ada kolam ya ya, memang kita ikan, Hahaha <gaklan> Oke, okay, nanti aku sama teman-teman. Tuh, teman-teman saya, teman-teman kita sama Pak sutradaranya ini. Oh, mau di Pak Pak sutradaranya? Ya. Yeah. <laughs> kita nanti lagi mau Pemaksaan, keluar, ya. makan siang dulu. Habis makan, makan siang ambil selfie. selfie Habis makan siang nanti kita cari tempat wisata lagi. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa kita sekarang ada di Pablo Vanka jalan-jalan, bukan lagi Pablo Pictures jalan-jalan, tapi Pablo Vanka jalan-jalan. Uh, jangan lupa untuk kamu, subscribe, like, share, dan komen ke seluruh sosial media kamu Beli New City Bersatu Good <laughs> Bersatu <laughs> Lama ya kak? Ya. <laughs> Bersatu. Bersatu Agak <laughs> lama loh dinginnya Iya. Hai <laughs> Kita di Pangkak Liang Ini, ini, ini Di <laughs> nah, <senang malah>. Aduh <laughs> bintang sampung iya sampo hijab ya kak iya <laughs> <laughs> ya udah deh oh. kita okay, ketemu di makasih ya makasih hmm. ya jangan jalan mohon maaf bye kita salim dulu